Dari pasca asem lambung Akut apa? Ini kronis sih itu masuknya Kronis ya Berapa tahun? 6 6 apa 5? 5 tahun Hmm gitu Tapi sekarang udah nggak ini perih banget kan? Udah hilang apa gimana? baik <tuh> Semoga sehat selalu, Bang. Lahir batin. Nah, itu selain asam lambung apa lagi? Insom, ya. Hmm, gitu, gitu tapi sekarang gimana? Oh, gitu, ya alhamdulillah ya Allah. Badannya. jadi kaki hmm, gede sebelah. buntu tapi aktif apalagi apa sampai di kemo, kan? hmm. oh ini sempat di kemo juga orangnya orang ya,